3 3 1 <tosolo> <and> <reline> ayo, Cepat hey! Eh, dulu Enam, dua, jangan curang ayo Jangan Masuk. Coba di Lari. Tunggu ini. Masuk. Masuk. dalam Ayo terus. Ya. Ale bisa tadi. Bisa tak? Oh, dikasih orang Eh, hey, hey, eh, ayo hey, ayu, yeah. hey. ini hey, ya, masih, ini, ini, saya, saya, saya, saya, Ayo, saya, saya, Jangan eh, Ayo. Ya. Eh, ini Masih dia. banget. pelan <laughs> Ayu, ayo ayo cepat yang sama ayo, ayo, ayo.